kontrol tambah alternatif D ini fungsinya adalah mensisipkan catatan akhir nah ini dia ini catatan akhir sehingga tertulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mubarok Channel Pada kesempatan ini Saya akan membahas shortcut Yang mana pada pertemuan sebelumnya juga Saya pernah membahas shortcut Karena shortcut itu sendiri adalah fungsinya adalah untuk mempercepat atau alternatif kita mengolah kalimat atau yang lainnya yang berhubungan dengan mikroskop pada kesempatan ini saya akan Membahas tentang shortcut kombinasi, kontrol, tambah alternatif pada distro Sebelumnya saya buka dulu. Ini ada sebuah dokumen, saya buka nih, ini contoh ya. Kita mulai dari kontrol, tambah alternatif, tambah C. Kontol tambah a, a alternatif tambah c. Nah. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan simbol hak cipta. Ini simbol hak cipta ya. Ini ada c dalam kurung. C dalam kurung. Ini kita ketik aja. semisal mau kita tulis ya kata-katanya mau Barok channel ini contoh ya nah, ini adalah fungsi dari kontrol alternatif tambah C fungsinya adalah memasukkan simbol cipta. Oke okay. berikutnya lagi adalah kontrol tambah alternatif B ini fungsinya adalah mensisipkan catatan akhir Ini dia. Ini catatan akhir sehingga tertulis. Ini apa mau kita tulis? Catatan akhir kita contohnya ini, ini. misal hari ini. Fungsi dari kontrol tambah alternatif tambah D Sisipkan catatan akhir ya. Kemudian Kontrol tambah alternatif tambah F Fungsinya adalah sisipkan catatan kaki Kontrol alternatif F Misalnya ini Nah ya, ya ini tekan kursor, kontrol alternatif otomatis ini satu, ini dia. Ini kalau mudahnya kita adalah kalau di mahasiswa itu footnote, footnote, footnote, footnote ini sama juga dengan kalau kita buka di sini, ah ini dia, ini dia. Tapi kan terlalu lama kita, nah, maka ini sama, sama saja, sama saja ya. Cukup kita ini letakkan kursor, kemudian tekan Ctrl alternatif F. F ini sebenarnya Footnote. Nah, akan seperti ini. berikutnya ctrl tambah alternatif tambah i mana fungsinya adalah untuk beralih ke print preview Kontrol alternatif i nah ini ini ini sama juga dengan nge-print ya sebenarnya sama juga dengan dengan kontrol P. Tapi ini cara lain ya, cara lainnya kontrol alternatif I. Oh, otomatis mau ngeprint. Itu sama dengan ngontrol P. Berikutnya adalah kontrol tambah alternatif tambah K, yaitu aktifkan format Otomatis, kontrol alternatif K. Nah, ini format otomatisnya. Dia akan berubah secara otomatis. Berikutnya adalah kontrol tambah alternatif, tambah huruf M fungsinya sisipkan komentar kontrol alternatif M nah, ini. komentarannya ini apa ini ini saya geser dulu ininya misalnya nah, komentarnya saya ini, ini saya saya, saya, saya lagi menjelaskan shortcut sc ya sesingkat ya shortcut oke okay. gitu ya sudah penggunaan berikutnya lagi adalah kontrol tambah alternatif tambah n yang mana fungsinya adalah beralih ke tampilan draft kontrol alternatif n nah ini nih. draftnya seperti ini dah kecil ya hanya merubah draft aja ya berikutnya lagi adalah kontrol alternatif kontrol tambah alternatif tambah u kembalikan kontrol alternatif tambah u sama juga dengan ini tadi untuk melihat atau mencari outline beralih ke tampilan online, oke okay, saya kembalikan. Kemudian kontrol tambah alternatif tambah huruf r. Nah ini dia, bisa anda lihat. ini fungsinya adalah memasukkan simbol merek dagang ya dagang terdaftar ini dia fungsinya itu adalah kontrol tambah alternatif tambah R fungsinya adalah memasukkan simbol merek merek dagang kontrol tambah alternatif tambah S fungsinya adalah pisahkan jendela dokumen kontrol alternatif S nah, ini dia anda bisa membagi dua, dua ini ya seperti itu misal Anda ingin ingin mengcopy supaya tidak bolak-balik menaikkan ini, menaikkan, nah cukup aneh seperti itu kemudian kontrol tambah alternatif tambah T yaitu fungsinya memasukkan simbol merek dagang hampir sama juga dengan kontrol tambah alternatif tambah R tadi ya cuma bedanya dia simbol merek dagang, Nih saya contohkan di sini ya kontrol alternatif T ini ada dulu Tm, ini. merek dagangnya Tm kemudian kontrol alternatif 1 nah ini fungsinya adalah terapkan Heading 1 Heading satu, kemudian kalau kita buat lagi kontrol alternatif plus dua, itu adalah untuk terapan heading dua. Ini Heading ini satu ya, ini satu. baru ini heading 2 Control tambah alternatif, tambah seat S. Nah, ini dia. Ini hampir sama dengan ini ya, merubah huruf maksudnya merubah huruf yang kita inginkan ini hampir sama dengan ini tapi secara cepatnya adalah kontrol alternatif tambah shift tambah s ini kunci adalah menampilkan style test pane nah, ini dia ini letakan di sini ini bisa mau kita rubah jadi test roman ya kontrol alternatif shift s yes. kita kalau kita rubah aja nih apa ngalik atau mau most strong atau mau step sebelumnya kita blok dulu ya Blog dulu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang shortcut kombinasi kontrol tambah alternatif pada miscop port yang Anda miliki. Itu saja. Demikian, terima kasih.